di apa saya tadi hendak bentar lagi mau sampai di mana ya tarung uh, kopi di kebun Eka Atanwir sayang mendung ya ini udah buka puasa bersama Mr. Ikizara logi pas hadanya, uh, ya, ada. di rumah, rumah? Ya, dari setengah. rumah Ayo, orang. Dari. Dari. Hidup, ya. dua setengah lima kurang, apa hidup buat, santai aja, berdua dong ya, gelap gelap <laughs> <laughs> ya maghrib, sekarang kita sholat dulu ya, sholat maghrib. Wah, gelap nggak kelihatan wah jalannya kita ada sama dia Makadam, Makadam. ya udah siap dimulai perjalanan gs pertama pertama eh, sekali lagi dengan bang frans ada iki ya kelihatan dipenuhi. sih coba disalatkan iki bang oh ya ya dikit-dikit lah kelihatan lah dengan bang frans oke okay. Bismillah. Semoga selamat sampai rumah masing-masing. Nanti aja ya, takut deh. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Bentar. Sama jadi. Lihat dia. Lihat bentangnya kelihatan bro. Mana? Okay. Lampu. Lampu kotak. Lampu. lampu kota. Jok. Bismillahirrahmanirrahim. katanya pelan-pelan <tuk> <tuk> <tuk> mau nyobain kan, ya? Ya mau mau? Kan? <tuk> nah, oke okay. mantap. Oke uh, udah sampai di Jazmedi. Gelap banget mendung, tapi lampu-lampu uh, kelihatan sih. Bagus pokoknya. Bukit bintang ya, tapi bintangnya bukan cuma di kamera. Mantap. Baru pertama kali ini saya night ride di Jazmedi. Entar ya, panorama, eh night ride ya. Lampunya Bang Franz di matiin mana Ki? ke kiriin. nah gitu sip satu dua tiga tahan teman ya, oh, Keren, ini mah dibanding kamera gua kan bisa kayak gitu kamera gua sih, eh, di situ ya bagus ya, paling ya. oke okay satu lagi, satu lagi dong ya, ya, ya, siap, siap satu, dua kalau yang di tempat-tempat kayak gini masih ya ya iya yuk eh bentar bentar, bentar. ramnya remnya kok bunyi ya Yo, cek, cek. udah oh, ya tapi bunyi panas banget tapi si ininya yuk bismillah <laughs> weh vago ben tornato wei Kinias, kinias. Oh, oh, oh, oh. Ya. ya. Oh, Habis. Hah? Dar Dia memang sengaja malam sih, si itunya biar enggak ganggu yang lain tani. Bro. <laughs> uh. juara oh ini sama nih yuk santai, Yo. santai. Eh <sighs> Woi, hey, the boy. <laughs> ¡No, periodo! Antam, Jose. Yo. Kam. Oke, kita selesai warung Teh Ayu. Nah, sekarang waktunya pulang. Oke. Yuk. Saya di belakang. Ayo. antan bang depunya bang Oke, okay, naik rate kita kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik share, like, dan comment. Oh iya, yeah. subscribe juga.